Nak bisa siap, Hah? Alah, relax dulu. Allah, ini lupa kacau. <laughs> <laughs> Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy TK.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 Kalut ya, kemarin ya, kalau nggak salah Di video sebelumnya, saya mereaksi Kampung uh, JKK juga itu Saya salah sebut cuy ya, saya salah cakap gitu ya Kampung Kelut ya <laughs> <laughs> Mohon maaf banget, ternyata Setelah saya lihat baik-baik Saya tengok baik-baik Ternyata namanya itu Kampung Kalut, bukan Kampung Kelut cuy ya Saya mohon maaf sekali lagi cuy Oke, okay, dan uh, yang kita akan reaksi Kali ini tuh adalah Yang uh, Musim pertama ya, masih musim pertama da Episode yang pertama cuy Salah juga cuy Kemarin kita sudah reaksi yang episode kedua Dan sekarang saya akan mereaksi yang episode pertama Aduh saya enggak dapat kemarin, cuy. Ya, saya enggak dapat. Jadi, saya mereaksi itu aja, gitu ya. Korang bisa tengok di sini, cuy. Ya, saya cantumkan di sini itu yang episode yang kedua, cuy. Ya, musim pertama, episode yang kedua. Oke, di sini uh, saya sudah dapat videonya, cuy. Jadi, kalau korang ingin lihat videonya, banyak di YouTube, cuy. Banyak di YouTube di sini saya sekedar mereaksi je, Jadi kalau kualitasnya nampak sangat jelek orang bisa tengok originalnya cuy ya orang bisa tengok originalnya Oke okay. dan tanpa banyak cakap lagi Seperti biasa ya Seperti biasa saya bagi dua part ya Ini part pertama dan setelah ini saya buat part kedua cuy Oke okay. dan tanpa banyak cakap Jom kita tengok videonya Oke okay, videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuy 3 2 1 hmmm CK King mm. Aduh saya lupa judulnya tadi apa ya Oh pasti ada disini ceritanya Oh ini, ini ini ya Kambing ternyata <laughs> judulnya Kambing hmm? Oh Saan mau sakitemut agak tak napok bukak sakit kama tau tuh Hmm? OOTD Oh lu kat Kelantan Cie Heee Jee Hmm? Ya, rezeki saja. Ya. Hmm? Apa? Rezeki, rezeki, rezeki. Rezeki? Oh, rezeki. Apa? ni teh biasa kato maha. Maha ni lembutnya. Apa sih? Lembut aja. Lembut? <laughs> lembutnya. Apa? Taik kambing. Taik <laughs> oh, kambing oh. ternyata. Ya. Padin, <tuk> Padin uh, Sapa ya? Oh, oke, okay, oke okay. Di sini mereka ini ya Saya baru, saya berperasan cuy Ternyata ini mereka pengenalan gitu ya Kan episode yang pertama Pertama sekali ya Jadi mereka harus perkenalan gitu ya Saya bagi salam dari tadi, salam <tuk> Assalamualaikum <tuk> Ketak lagi <tuk>. Ay, <tuk>. Ay, tak bagus. Udah pegang teh kambing ya <tuk> lah. Tak dengar cerita pasal kambing-kambing tadi apa dia? Betul lah Pak Cik. Saya ni sebenarnya maros sikit ni. Tahi kambing ini. Oh tahi kambing. Jadi apa masalahnya? Mem kambing dia memang mana ada? Jaban mana-mana dia. Kan? Betul, Jadi, betul tak banget. Tak Saya terpegel. Jadi Terper maknanya Ah. Kau buat dah ke? Tak ni siapa dia? Ke mana? Buat apa? Nak ke mana? Nah, eh, nama saya oh Maeh. Oh. Ini tamu jumpa kan? Hmm. Ah ini lah kedario. Orang Buka kelantai di, di, juga kedah ya? Namorio. Hmm. <coughs> Sekali lagi saya. Hmm. Saya tak lap. <laughs> <Sekali> lagi, <salah. laughs> saya bijan. Eh. Bisan, bisan, bisan ya. Rasanya pada kapum gua tinggi gata panjai klatè. Oh. Asyik. Ah, jadi saya ni sebenarnya hmm. seorang preker fashion dan tukang jahit tailor shop. Hmm. Huh, memang Taylor memang. Shop, dah ya. dah. Teng ah, oh, nabo, nabo tu. Uh, nabo seluar tu. dah tahu dah. Macam seluar Pak Cik juga. Seluar nah, kasut uh. ya. Hamster. Mai. Mak Saleh, Pak Man tu Pak ah. Cik hamster nya. Bak Eh bak apanya? Tak kenal Hah? Sikit-sikit dah. Ni Pak Cik. Luka Kelantan juga ya. Eh, saya dikecik. Apa punya? Titik tu. Ni orang panggil. <laughs> <lossi> Hips. So ini kita panggil O O T D. O oh, Hipster maksudnya ya, bukan hister. <laughs> o O T D itu apa natang. O O T D adalah basuh buti, maksudnya outfit of the day. Oh, macam biasa. Tapi dari basuh klate lain pula. Ah, basuh klate apa dia? Oloh, <coughs> oloh, <Allah>, tengok dia. Oloh, <laughs> eh, <g iterate> oloh, oh, ya tengok dia. Hey. Sedang dengan ni, berjalan buduh-buduh tak manih ditengok orang. Saya tadi jalan songsong. Bambel ya. Bersempat dengan Uda. Ada jemputan ini ni si bambel ini. Kan itu ha, sibuk. Bukan nyebu. Tik. Tapi kau. Apa tik? Tik. Abang nak kenakan. Eh. Apa sih artinya tik? Kenakan kan. Yang ni nak mai. Tik. yang ujung tu bijan. Dia orang ni adalah pereka fashion. Oi hipster. <laughs> hipster. Mm. Wow, apa tadi ni? Uh, bijirin, apa nama <laughs> uh, Bijirin. Ah Saya rasa saya memang cukup sukalah dengan hipster hipster ni. Oh. Boleh tak kalau saya order dalam lima, enam pasang? Saya siap bagi stokin percuma. Yeah. Wow. Stokin. Ah stokin bulu ke? Stokin bulu ke? <laughs> Excited sangatlah dia bagi stokin jelah cubalah bagi tiket wayang free ke, penginapan, percutian. Wah, wow, kita berdua. Eh, eh, Kira okeylah itu stokin. Mm -hmm. Pekeskan dengan bau-bau kaki sekali. <laughs> <laughs> Kalau Adik Mani punya pasal, Abah akan sedia okey sekali dengan tiket wayang, mm -hmm. package percutian, yeah. package makan malam. Yeah. Ha? Yang penting, Abah kena temui Adik. Sebab Abah nak jaga keselamatan. Ya, yeah, memang keselamatan. Ini <laughs> <laughs> kau buat macam takde sini kan? <laughs> <laughs> Kalau orang lain, kau boleh try. Tapi kalau dia ni, aku dah cok daripada ah. dulu, kini dan selamanya. Oh, eh, eh, eh. dia kini, eh, dulu betul -betul. dan selamanya. Daripada dulu, kini dan selamanya tu, mm -mm. kita kat sini tak ingin lah. <tuk> uh, kita kat sini tak ingin lah. Tak ingin kat Padin lah. Iyulah guru. Veteran. Tunggu dulu, Cik. Saya bertanya, yang pakai kupluk ini yang baju merah di dalam itu, ini pelakon ke atau gimana? Tapi cara dia... Uh, apa namanya perlakuan tuh? Kayaknya proporsional gitu ya. Maksudnya, eh, uh, gitu ya, bukan, uh, bukan kaleng-kaleng cara dia, cuy. Lawakannya juga bagus gitu ya. Eh, eh, ulah, bulu veteran lah. Bagus nih, saya berburu. Tengok, ada ni. ada tengok. Muka dia macam mana? Macam sarihan, iya, macam sesuai sama sari gitu. Ah, yang itu sesuai. Yang janda-janda ke kampung yang hujung-hujung sana tu berlambak-lambak, macam mak jah ke mak-mak sesuai lah. Ya bagus hari ya. Ah, kena. Emak, mana-mana dah. Tok mulu, tuk ketua, Tok ketua. Ya, berkenalan ya. Tuk mulu sini. Satu napok semak jatuh. Hipster. Ah, jangan lupa. Salah Salalu tuk hipster. Tuk mulu nih. Oh, handsome, bergaya dan dan terpijak tepik kambing. Oh. Terpijak tepik kambing. Terpijak oh. oh. yeah. tepik kambing pun. Nah, itu pasal jam, jam, jam, jam, jam, jam. lain kali kalau nak puji, biar ikhlas. Bila kita tak ikhlas tek, puji, itu pasal Tapi terpijak tepik kambing. Cool. <tip: <tip> oh. ah. Saya kalau tepik lain tak apa. Tapi kalau saya terpijak tepik kambing, memang saya ferah. Sebab kasut saya ni bukan made in Malaysia. Made in Germany. <tip: <tip> <tip> <tip> <Lain>. <tip> <tip> <tip> kalau hmm. jumpa kambing itu, nitah kau ni sini saya okay. aku nak sembelih aku, aku nak buat sate kejap oh, buat boleh saate. boleh saya tengok. tengok tengok eh <laughs> kampung sini mana ada pegang kambing betul betul tet kambing ni ah uh, <laughs> tet kambing tak saya beransur dulu ah tak pegang lagilah <laughs> saya beransur dulu saya nak pergi halau kambing-kambing saya masuk dalam kandang Astaga. Astaga. Astaga. Aku, aku punya kambing. Tua kambing punya. Tua kambing dengan hmm. kambing sekupoh. Dua-dua. Aku tak nak sepak tadi. Ha? Aku tak tahu nak sepak. Aku sepak di belakang, ada pen aku tak nak sepak. Aku takut. Ternyata tuan kambing. ya. Okey. Menarik-menarik ceritanya. Alhamdulillah. Masuk-masuk dia sini makan. <laughs> mm. ah, ini mm -mm -mm. duit favorit saya je. Dua bungkus dah. Anak usah. Apa prinsip saya ah, berdua ini. Memang padanglah Pak Godi. Ah, sampai dah habis bungkus dah baru sampai. Kalau tersedak, macam mana terbegit? Macam mana? <laughs> tersedak ni ha. Ini semua cantiknya rasa masiah. Takkan tersedak. Belum pernah aku makan tersedak. <laughs> Tapi pedas sangatlah dia punya nasi lemak ni. Tu buat dua. <laughs> <laughs> dulu, ya. dua, air dua. Aduh. Aduh. Apa pasal? Tadi kat belakang bunyi kungkrang-kungkrang-kungkrang. Tak tahu apa benda. Nak pisah-pisah. Ha? Alah, ah, relax oh. dulu. Allah, <laughs> ini lupa kacau. What is <laughs> <laughs> <laughs> Lawakan klasik. <laughs> okey, okey. <laughs> <laughs> ada juga kelakor yang bingung-bingung. <laughs> ada? Okey, ya. Ah. Kak so, Mumsah ada <laughs> kat Kalau lapar kat sini, sedar abad kodok. Abad <laughs> kodok. Hey kalau tak semak tak apa tapi buti mata jangan kecoh pak kodi weh macam aja semua sedap pedas ah pedas ah nampak muka tahu pedas Betul-betul bagus dia. pedas ah nasi lemak dah sedap pedas nah lagi datang. minta maaf tadi bukan bukan apa sebab ada kerja sikit kat belakang ni ada tikus. ni dia inshaallah dan ular tikus. Alangkahlah kita pasal tikus. Tikus banyak-banyak tikus tikus apa kaki dua. Tikus. Tikus berdua. Salah. Tikus. Tikus. Tikus. Ustaz ambil the Tak ada eh? Tak ada tikus eh? Jangan risau, besarlah tikus sesat. Semua dah masuk perangkap. Apa lama dah buka kedai ni? lebih kurang dalam 4 tahun lama ke 4 tahun? Pak cik tahu tak depan sana ada teleshop. Kedai tu saya punya. Oh, iya kah? Mana dia? Cik Janggoy itu? Oh, kenal Janggoy? Apa pun tak kenal pula? Cikgu? Janggoy itu kakak saya. Janggoy lah ini sudah balik ke Jadi, saya ambil alih. Oh Perkesan lah ini. Adik Cik Janggoy Ya kah? Salam lah. Adik Janggoy lah. Ya, baru berkenalan ya, ceritanya. Dah. Ini halam atau apa? Saya. Bijan. Bijan. Bijan, ni bijan, ni bijan. Ada, ada. Ada bijan tu. Ah, oh, ada cerita macam saya? Ada, saya lah bijan. Bijan, bijan. Oh Allah, <tuk> <tuk> oh Allah, bijan. Nih semua ni kalau saya main, main, main tak kenal. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Ya betul betul buku buku ke Tak kenal nalar dia. Lagi lawak kita kena Saya ni nama Ma'e. Ah uh, saya ni memang terkenal sangat. Uh. Tapi kalau buka internet memang ada nama saya. Barang rata-rata. Oh. Mana? Baca ada email, ada email? Ada. Ada email. Hmm. Email. Saya. Kamu ada nampak O. Oh, tahu ni kita panggil lepas tu. <laughs> jadi okay, duduk belakang kan ah, oh, oh. tu okey okay. hmm. sini semua jenis makanan dia India <laughs> Filipin Bangladesh Myanmar oh. Vietnam Indonesia asli Indonesia oh habaq eh habaq ah nilah lah asli arab asli asli ada tak ada asli arab ke ada asli arab yok asli arab chicken chop ah oh, tu lagi tak ada chicken pun tak ada chop tak ada semua geng singkapong florada mm Oh. Tak maaf lah Nasib goreng kamu pun tak ada Teruk ladar pun tak ada Ayam jantan dan pari tak betelur Ayam <tuk tuk> jantan tak tak pula. Pula. Pari Rasul tak, tak betelur Itu pun tak ada Yang ada nampak tak Kenan dengan konsep kopi on yang asyik demak kiki olivet ni panas-panai Tak ada oh. berlaku hari Tak ada berlaku Mak saya pesan, kalau siapa-siapa tanya, kau nak main makan, cakap semua dah. Bukan apa, takut lagi, percuma, kita luka, kita okay, dapak, okay. macam ni. <tuk> hmm. Tak apa, tak apalah makan, nak mau. mak pun. Tapi nak makan, kena ada syarat. Ah Bagi tahu dia dulu syaratnya, ke saya nak beritahu? Ada hal lagi. Kalau syarat, Tuhan beritahu lah. Okay. <tuk> <tuk> dah berapa kali dia makan, kan? Syarat dia, jangan terus boleh <tuk> dia tak, terus tak boleh buka. Ah ni Jawab dulu, silang katul. Kalau boleh buka, nampak ni. Oh. Ha nah, jawab tu bawa ni password ni untuk buka. Kalau tak tak boleh buka. Ha ah. ah, jatuh. Jatuhlah abang. Aku baru sampai sini pelak ni. Pelak betul. Kau pun ni pelak ni. Ayak. Uh, bagilah ayak kepada Pak Hak tu. Okey ji. Video daripada episod pertama. Episod <laughs> pertama dari JKK musim 1 yang episod 1 je ya. Episod 1 ingat ya episod 1 ni ji. Oke okay, untuk yang part pertama ini Lumpa ini kelakar banget ya Kelakar banget karena uh, Mungkin ini aja ya Kelakar karena Di episode pertama ini Mereka tuh baru berkenalan gitu ya Baru berkenalan Bijan uh, Apa namanya Pak Kodi dengan ini ya Yang pokoknya yang tamu-tamu jemputan gitu ya Dan yang uh, jadi pertanyaan saya dari dulu cuy ya Kampung JKK ini memang mengundang Bintang tamu tuh atau tamu jemputan itu mungkin pelawak semua ya Kebanyakan pelawak gitu ya Jujur aja ya Di beberapa scene yang ada di video yang pertama ini Saya tengok ini Saya dah pernah tengok scene-scene atau part-part Yang dibuat kompilasi cuy Contoh yang Apa tadi itu nasi Chicken, chup, chicken chop ya Kalau nggak salah Saya saya lupa-lupa sih cuy ya Intinya ada Ada beberapa scene yang Dah saya tengok gitu ya Dan saya baru tahu gitu ya Ternyata scene tersebut yang dibuat kompilasi itu ada di uh, video ini Maksudnya di episode yang pertama ini cuy Nah itu itu yang buat saya itu sangat-sangat excited banget untuk tengok-tengok semua uh, persembahan Atau tengok-tengok semua episode yang ada di di JKK ini cuy ya Itu, itu yang jadi... Jadi, rasa penasaran saya, rasa ingin tahu saya cuy. Ingin mengetahui lawakan-lawakan yang ada di JKK cuy. Oke, setelah ini saya akan melanjutkan lagi untuk mereaksi yang part kedua cuy. Setelah ini ya. Dan saya akan mengupload videonya. Ini part pertama dan saya akan upload part keduanya itu berselang satu jam cuy, Ya, berselang satu jam. Oke, dan mungkin itu aja saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya saya. di Thank You Next. Thank You Next dan Thank You Next. Bye and <laughs>